dengan Mimi Cindy Assalamualaikum dan Mbak Inka Assalamualaikum di podcast kita masalah emang ada. ada selalu ada <laughs> selalu ada betul betul sekali Kakak ini ya yeah. jadi soulmate, uh, kita sebenarnya Episode ini agak merefleksikan iya. dari episode Mia iya, yang sebelum, sebelum, sebelum, sebelumnya ya. Iya. Kemarin tuh mm, kalau buat Mimi ya, mm -hmm. Sin, Mbak Inka gitu iya. kan, merefleksi dari episodenya Mia hmm. Islam. Kenapa banyak sekali aturannya? Hmm. Terus juga, tadi apa sih yang... Aku dari teman abadi, ya, ya. nonton lagi ya, kan, betul. kita betul. tuh kan ditonton berkali-kali ya? ya, betul, <laughs> kita aja berkali-kali ya. Hmm. Nah, itu kan kerasa banget ya mbak, bahwa apa yang sudah Mimi lakukan selama ini sebagai umat muslim, e, ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Hmm diajarkan uh, oleh agama Islam itu sendiri gitu. Istilahnya yeah. jadi kayak pakai aturan aku sendiri gitu mm -hmm. menjalankan yeah. Di, yeah. Gak, sesuai yeah. gak, gak sesuai SOP gak sesuai SOP-nya ini yeah. gitu. Apalagi episode mm -hmm. teman abadi mm -hmm. Aduh, itu makin ini, kerasa aduh Selama ini apa-apa enggak -apa lillahi taala, nggak yeah. jadi amal soleh yeah. padahal Betul. kayaknya udah berbuat baik, baik. Berbuat gitu baik kan. Terus. Itu ya. aduh Mbak, rasanya kayak Dosanya itu kan dosa ya mbak ya berarti kan? Iya kan e, kalau menjalankan perintahnya tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan, kan jadi dosa. Nah mm, itu benar. Begitu semua. Dan e, ini, ini. Tahu, belum semuanya. tahu nggak tahu tetap jadi dosa itu dosa, ya. tetap ada. Ya. Iya karena kan seperti kalau kita pergi ke luar negeri lah ya ke Amerika, mm -hmm. lalu kita e, kesana kita nggak tahu hukum lalu lintasnya, nah, walaupun kita nggak tahu kan tetap kita diikirasa kita salah, ya, ya, ya. hmm. hmm. kalau Tiga. kita sekarang sama, hmm. kalau kita nanti diminta pertanggungjawaban nama Tuhan kita nggak bisa bilang kita nggak tahu kata Tuhan, Alquran sudah kuturunkan dan hmm. cerita Ladan pun sudah diturunkan, jadi nggak ada alasan. Enggak ada alasan untuk tidak sesuai gitu sebenarnya mas SOP dari yang apa Allah perintahkan itu ya mbak ya Aduh itu kalau kayak gitu kayak merasa dosa udah terlalu berarti rasanya karena tuh mbak hari iya jadi paham paham sih nak paham banget maksud kamu jadi kan kerasa banget ya mbak bahwa udahlah kita katanya menjalankan ibadah perintah Allah, mm -hmm. tapi kan ternyata pakai aturan aku sendiri, Kasih, tidak sama. sesuai dengan SOP, yeah. tidak sesuai dengan apa yang yeah. Allah yeah. dalam Al-Quran perintahkan, yeah. tidak sesuai dengan contoh dari yeah. Rasulullah saw. melakukan Allah ibadah sama. tidak yeah. dilahita Taala, eh, tapi karena alasan macam-macam ya kan, yeah, nah itu kan oh, jadi manis. dosa, <laughs> kerasa kan? banget ya mbak, jadi yeah. dosanya banyak, mm -hmm. kenapa lagi paham atau tahu tidak tahu tetap menjadi dosa jadi catatan sebelah kiri kita gitu kan ya mbak itu iya. ya. nah, gimana ya mbak, ya mbak ya kita gimana dosa ya. udah menggunung gini bagaimana apa Allah ya. mengampuni dosa-dosa kita Masa bisa enggak sih mbak, mbak dosa kita yang udah segunung caranya? itu tuh bisa Allah memang berjanji dalam Alquran bahwa semua dosa kita akan diampuni bisa diampuni oleh Allah kecuali memang dosa syirik ya Hmm. kalau syirik sampai kiamat nggak akan bisa diampuni ya. nah, sebenarnya justru e, kenapa sih kita bertobat istilahnya gitu ya, minta ya. ampun dosa kita bertobat Allah dalam surat Hud ayat 3 justru mengatakan Allah akan memberikan, melimpahkan e, kenikmatan terus menerus bagi orang-orang yang bertobat hmm. jadi kita kalau bertobat itu termasuk hamba yang dicintai Tuhan hmm. gitu jadi makanya sampai Rasulullah mengatakan beristighfarlah seratus kali sehari hmm. maksudnya apa? maksudnya agar kita bisa diberi karunia yang terus menerus diberikan untuk bisa merasakan kenikmatan jiwa maka lakukanlah taubat gitu hmm. tabung dosa <tuh> untuk kalau untuk tobat sendiri mbak <tuh> itu apa uh, setiap aku merasa aku melakukan dosa hmm. atau kesalahan terus aku bisa langsung bertobat yeah. atau bagaimana mbak kan kalau misalnya seperti yeah. itu kan aku aja pasti yeah. ngerasa sering salah gitu yeah. apa tiap kali melakukan kesalahan itu melakukan dosa yeah. aku melakukan tobat yeah. atau uh, ada waktu khusus atau bagaimana? Ya. Tuh hmm. Nah itu pertanyaan yang paling bagus. <laughs> hmm. Jadi kapan saatnya ya. kita bertobat? bertobat? Hmm. Nah, Cindy sama Mimi tahu nggak bahwa ada saat-saat di mana doa itu tidak terhalang antara kita dan Tuhan? Hmm. Itu adalah saat kita di dizolimi. Di oh, di hmm. Jadi saat yang paling tepat. Kita memohon ampun adalah ketika kita dizolimi saatnya kita istighfar Wow Jadi memang, uh, makanya bisa terasa gitu ya Ketika orang zolim, menzolimi kita itu sebenarnya adalah saat yang tepat gitu. Untuk kita melakukan tobat uh, oh, untuk minta diampuni segala dosa Itu salah satunya mbak? Iya, okay. jadi uh, Bukan salah satu yang paling tepat. Itu yang paling, paling tepat. Yang itu paling itu tepat yang adalah saat kita dizolimi. Wow. Karena pada saat Aduh. itu doa yang dikabulkan, yang makbul adalah doa orang yang teraniaya. Terus ya. ya. itu kan ya. kita mesti ngerti banget selama ini begitu dizolimi nggak terima. Maaf. Jadi nggak menggunakan ya. momen itu, padahal itu momen banget ya, ya mbak. Iya. Memang karena kita itu sering berprasangka buruk. Jadi Masa. ketika ada orang zolim, kita langsung prasangkanya iya. buruk gitu. Padahal Allah itu banyak sekali memberikan kita peluang. Hanya tidak kita manfaatkan. Harusnya pada saat itu, kita bukan mendoakan orang yang menzolimi kita, tapi kita harusnya saat itu kita istighfar. Tidak ampun ya. dosa. Gitu. Bukannya juga malah marah. Kita nggak menggunakan itu, Biasanya kita pas di yang ada adalah kita ya. marah ya. sama ya. orang yang menzolimi padahal itu kesempatan untuk kita bertobat, wow. oh, Justru pada saat kita dizolimi itu, iya. ya, sini, iya. tidak ada hijab gitu ya mbak ya, iya, enggak ada penghalang antara iya, aku dan Allah. Ya, ya. Jadi yang pertama uh -uh. ketika dizolimi, ketika dizolimi itu ya. adalah momennya. Ya. Ya. Ya. Momen Oke. yang pertama. Yang kedua uh -huh. ketika kita tergelincir uh -huh. dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, okay, kita tergelincir kita langsung nah, ingat. Ketika kita tergelincir uh -huh. Uh -huh. langsung kita kembali uh -huh. ke jalan ya, ke jalan. Oh. Nah, jadi kita harus mengerti ini bahwa uh, bertobat yang diterima Tuhan tuh seperti apa. Jadi <tuh> jangan kita menduga-duga, ya kan? Ya. Kita pikir dengan astagfirullah, terus nangis, terus sholat, sholat tobat lalu selesai. Tidak seperti itu. Jadi, tobat yang diterima Allah adalah ketika kita tergerincir, kita langsung masuk ke dalam jalan Tuhan. Disitulah uh, tobat yang diterima. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah, ketika kita tergelincir, kita masuk ke dalam Tuhan, disitulah 6.236 ayat Al-Qur'an harus kita lakukan semua. Kadang ada orang yang bilang misalnya, dia narkoba misalnya ya, lalu dia bertobat, menurut dia, menurut dia, Bertobat itu dengan tidak narkoba lagi, meninggalkan, meninggalkan uh, narkoba berarti dia itu. sudah bertobat. Padahal uh -huh. tobat nasuha yang dimaksud Allah adalah dia kembali ke jalannya, dia tidak lagi melakukan uh, narkoba, uh -huh. dia juga sabar, dia tidak menghujat, hmm. dia tidak solim, hmm. dia berbakti pada orang tua, dia memaafkan, dia tidak bergunjing, dia sholat khusyuk, dia puasa semua dia lakukan ya. itulah tobat masif total ya jadi total hmm. kafah hmm, makanya Al Allah menjanjikan bahwa orang-orang itu akan diberikan kenikmatan yang terus-menerus dan itulah salah satu manusia yang dicintai Allah adalah manusia yang tergelincir lalu kembali Tuh, ke, ke dalam. Oh, ya. no, oh, iya iya iya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 harus sungguh-sungguh kembali ke iya. koridor ke jalan ke jalan Allah. Wow. Iya, iya. Di situ semua harus kita lakukan iya. semua keinginan Tuhan Dan yang Rasulullah. sudah disampaikan ya. lewat Al-Qur'an ini iya. ya. Mm -hmm. Iya. ya, begitu ah, iya. ya. Wow, luar biasa <laughs> banget oh, iya. Iya. <laughs> Ya karena kan uh, ini makanya senang banget ya dapat wawasan ini dari Mbak Inka gitu, mm -hmm. karena kan mm -hmm. ya benar emang kemarin tuh jadi refleksi diri sekali ya, si, mm -hmm. ya kan, mm -hmm. untuk betul, mini, semakin kita belajar diri. ya kan, yeah. mau tahu diri mm -hmm. lah gitu kita dimana posisinya mm -hmm. iya, dan karena kan juga mengenai dosa yang rasanya udah menggunung, menggunung. ini tuh kan mm -hmm. eh, kadang kalah gitu kan membuat kita tuh jadi kayak putus asa ya mbak, putus asa tuh mm -hmm. dalam arti yang Aduh, percunahnya ya, gitu. banyak, banyak banget udah, dosanya. Udah tau nih, gue banyak dosa. Udah yeah. deh, mana mungkin sih dosa yang udah sebanyak ini, terus Allah yeah. oh, ampuni. Terus bagaimana juga yeah. caranya, bingung yeah. mm -hmm. gitu kan ya. Ya, yeah. hmm. itu kan akibat kita tidak mengenal Tuhan. Yeah. Jadi kita cuma merasa, kita suka nyaman nyamain Tuhan sama kita gitu kan. Iya yeah, yeah. Jadi yeah. kalau misalnya, yeah. uh, kita kan kalau mencintai hambanya, eh, kalau kita mencintai seseorang. seseorang, kan kita berikan yang enak-enak, yang, gitu kan? ya. yang terbaik. Lalu, kalau anak kita deh misalnya, anak kita pengen sesuatu, pengen tas, kita kasih tas. Anak kita minta sepatu, kita pergi beli sepatu. Tapi Tuhan enggak. Hmm. Gitu. Tuhan tidak seperti matematika. Satu tambah satu pasti dua Dua tambah dua pasti empat Tuhan enggak Karena memang dunia spiritual berbeda dengan matematika Apa yang kita minta biasanya berbeda Dengan apa yang diberikan Tapi yang pasti pemberian Tuhan itu adalah apa yang kita butuhkan Dan itu yang terbaik Nah Tuhan Selalu memberikan yang terbaik buat kita Jadi kalau kita mengenal Tuhan bahwa Dia maha pengasih maha penyayang ketetapan ketetapannya itu justru karena wujud kasih sayangnya. Nah jadi Zat yang maha suci tidak mungkin memberikan yang buruk pada kita. Jadi kita juga ngerti bahwa kalau kita mengenal Tuhan kita tahu nggak mungkin Tuhan tidak uh, mengampuni dosa-dosa kita. Namun jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku ya itu tadi ya, ya. begitu tergelincir langsung kembali, kembali, tapi total iya ya. itu hmm. Ya tadi yang hmm. pertama tadi kasih micius sedang dijalani itu sih luar justru, justru yang, yeah. gitu, itu momen yang, temang, yeah. yang momen yang yeah. sesungguhnya kita bisa yeah. minta ampun dan diampuni oleh yeah. Allah itu yang enggak mm -hmm. ya jadi jadi kita sekarang tahu ada mm -hmm. dua hal mm -hmm. ya, yang bisa mengampuni yang bisa saat-saat uh, yang saat. tepat untuk memohon ampun mm -hmm. lalu uh, Tuhan itu itu salah satu yang paling disukainya adalah manusia-manusia yang bertobat setelah dia tergelincir kembali ke jalan Tuhan. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa tidak dikatakan seseorang itu bertobat ketika dia belum berpindah masuk ke jalan Tuhan. Hmm. Itu dia ya, hmm. harus. Hijrah istilah. Emang Hijrah, harus mengakui iya, iya. banget kalau salah gitu ya. Iya. Harus mengakui dulu gitu kalau salah. Iya. Jadi, iya. pertanyaannya sekarang adalah iya. Orang yang menzolimi itu baik atau? Baik Ay, buat kita ya ternyata <laughs> ya Allah. Yesus ati yang menzolimi aku bisa minta ampun. So. Oh. Jadi kalau sekarang kalau kita ingin bertobat, pastinya kita menanti-nanti Luar biasa banget ya ajaran Allah ya, kita kalau nggak mm -hmm. mengenal Aduh, iya. rugi banget emang ya Iya, ya. iya. Makanya Allah <tuk> tuh memang betul, banyak mengasih kita peluang, tapi peluang itu tidak kita Sangat manfaatkan iya. Yang ada kita bukannya istighfar, malah kita malah makin marah, marah padahal kesempatan diampuni iya, doa udah gitu menggunakan iya. lagi tuh bisa menanti nanti untuk dizolimi, iya, iya. cuma kan kita juga nggak boleh saja doang, jangan membuat orang pengen zolim iya. sama kita, kan? Didatangi orang zolim kan kita nggak bisa berdoa ya, ya Allah iya. datangkan orang zolim, orang iya, zolim iya, itu bisa. kan Tuhan yang mendatangkan, ah. iya. kita nggak bisa pengen dizolimi orang, nggak iya. bisa, iya. jadi Allah yang mendatangkan dan kalau tahu saat yang tepat, ya, ya. jadi Maka kalau kita ngerti orang itu, orang tentunya kita jadi kita tidak jadi menyanyiakan. Ya, dan kita, kita juga siap. jadi siap, ya. Oh, gitu begitu. Datang hmm. di zalimnya gitu. Alhamdulillah, gitu ya. <laughs> bukan <laughs> marah, bukan. ampun, betul-betul. jadi ampun, ya, betul ya. jadi Saya ampun, ampun nggak usah takut lagi gitu dosa-dosa Iya, dosa -dosa. iya. Ya kan ya kalau ngomong dosa masalah luma ya ampun ampun banget iya tapi ternyata masih banyak kesempatan gitu asal kita iya. tahu kan iya. caranya iya, ini iya. jadi hmm. memang uh, ketika kita memohon hmm. ampun sama Allah hmm. uh, kedudukannya itu dosa-dosa kita itu sekecuali ya. Yeah diangkat sama Tuhan tapi tetap di atas kepala kita. Okay. Nah, ketika kita tidak pindah ke jalurnya melakukan lagi mm -hmm. itu dosa Kebun yang lagi. baru kita lakukan dan yang, yang lalu dianulir, gitu dianulir kembali, kembali lagi. Oh. Nanti kita uh, kita bertobat uh, lagi, lagi, kita bertobat, kita kembali, kembali ke jalurnya ini diangkat semua. Pokoknya tapi ketika Allah. kita itu hmm. berbuat dosanya lagi. berbuat lagi, ya itu. Itulah bahayanya apabila kita tidak mengenal kan iya, dan iya. kita tidak tahu SOP yang ditetapkan Tuhan. Jadi syarat dan hmm, ketentuan hmm, berlaku, berlaku gitu kita, ya, kita jangan menduga-duga. Ya, iya, iya, iya. benar-benar gak boleh kepedean hmm, bahwa ya. sudah. Karena ada sistem Gitu kan, lasing, gitu kan hmm, terus, hmm. udah gitu kepedean bahwa udah gak punya dosa-dosa gitu kan, tapi ternyata Allah akan melihat lagi yang tidak istikomah kita, kita, ya, kita ya, dengan di saat kita meminta maaf itu, kita ya. itu dengan taubat kita itu jadi yang hmm. membuat dosa-dosa kita terampuni bukan sekali uh, ya. ucapan kustafilonnya ya. tapi perbuatan, tapi perbuatan kita hati berindah, kita indah, benar-benar indah dan menjalankan itu. Itu. Ya. 6.230 ya. ayat itu ya. hmm. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, memang ya. Allah mengajarkan kita gitu untuk jadi. Ya Semasa di situ, justru di situlah kita bisa ngerasakan uh, keadilan Tuhan. Dia ya. maha adil. Gak ya. bisa orang masa orang belaga-belaga terus masuk hmm. dulu, diampuni. Ya, kan? ya, ya. nanti ya. yang benar-benar serius komplain sama ya, ya. ah. Adilnya Allah ya. di situ, ya. Allah ya. maha adil. Hmm. Siapa yang melakukan perbuatan ibadah, ya, ya. dia ya. yang mendapat siapa yang mau bangka, ya dia juga yang, yang memperkankan mendapat ke iya mm -hmm. ah, bener-bener itu, jadi mm -hmm. emang gimana aku nih ya, ya mbak ya. ya jadi mm -hmm. kita bisa jadi download iya, selama kita mau, mau bener-bener iya. total mungkin kita udah tahu nih, awasannya mm -hmm. udah tahu mm -hmm. SOB -nya. seperti apa bener-bener yang dosa-dosa mm -hmm. yang diampuni oleh Allah itu bukan sekedar Hmm. lafal asafirullah atau hmm. sholat taub, taubat itu ya Mbak iya, ya? Iya. tapi bagaimana aku kemauan aku, kemauan aku untuk kembali ke jalan, tuh, yang ke jalan. Tuhan, Allah hmm. koridornya Allah hmm. men jalankan, dia menjalankan seluruh perintahnya hmm. sebagaimana yang sudah dicantumkan diinformasikan di Al-Quran ya, dan juga ya. dicontohkan oleh Rasulullah oh. Hmm. Apalagi, Mbak, hmm. <laughs> tidak daging, jadi sebenarnya <laughs> ee, tentang bertobat ini gak banyak, tapi Dalem. dalam dalam jadi memang. Tapi tahu. Ee, karena dia dalam, memang tidak bisa dilalaikan karena Oke, kita harus butuh pengampunan jalan. dosa. Makanya, ya, kan, mana, ketika gak... kita mengam minta ampunan dosa, juga sadar gak bahwa... Dosa diampuni dengan sakit, musibah, bencana, cobaan-cobaan hidup, ya kan? Nah, makanya sebenarnya setiap doa itu pasti dikabulkan Tuhan. Setiap doa. Nah, ketika kita memohon ampun, minta diampuni segala dosa, Tuhan pasti kabulkan dengan caranya. Karena ya, orang azai, jol, yang joli, dikasih, dikasih musibah, dikasih sakit gitu ya. Gak ada dong orang duduk manis gitu, diam-diam, tiba-tiba eh, dosanya berguguran. <laughs> berguguran. Ya, emang harus Tapi tetap melakukan hal-hal yang dilarangnya, ya itu ya. Enggak, Tuhan nggak ada kalau begitu Ya, itu, itu mm -hmm. wujud keadilan Tuhan tuh, yeah. ya, seperti itu ya yeah. aduh kita penting banget tau ini karena kita yeah. udangnya bikin salah mm -hmm. ya terbatas ya, ya. aduh ada aduh, Allah kasih solusi seperti itu Luar yeah, biasa yeah. solusi itu ya kita harus pahamin ya Mbak dengan cara mm -hmm. belajar Ya yes, harus uh, diyakini, harus diyakini, diyakini. Karena banyak orang paham juga nggak mengerti aja sih mak, Iya, mm, Iya mm, ya. Yeah. Nah, karena apa? Karena dia nggak yakin. Nggak okay. yakin ketika dizalimi itu waktu yang paling. Dan uh, uh, satu lagi mm -hmm. dia tidak belajar mungkin ya. Iya. Yeah. Yeah. Karena yeah. ini yeah. adalah uh, memang ilmu agama harus kita pelajari. Yeah. Baru kita paham. Nggak mungkin kita cuma dengar-dengar sepintas, kita jadi paham. Yeah. Uh, iya. jadi yakin. Iya. Yeah. Karena kita belajar belah, agama sama seperti kita belajar ilmu hukum iya kita ini jadi ahli hukum ya kita konsisten fokus iya, dan konsisten mempelajari ilmu hukum nah kalau kita ingin dunia bahagia airan surga kan gak bisa cari cara lain selain untuk belajar iya, agama iya, secara iya, laku, laku, iya, fokus dan konsisten jangan pengen ahli hukum tapi belajar agamanya iya. kalau lagi pengen aja gitu, so, sulit memang Padahal ini sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan Iya, ya, Iya sih. Hmm. <laughs> Itu ya, kakak Indi hmm. paling enggak kita pasti punya kesempatan. Iya. <laughs> Untung Karena kita wah jelas banget yang tadi Mbak Inka sampaiin sih. Jadinya ya. yang tadinya tuh udah sempat aduh gimana ini ya, gitu ya, tapi begitu banget ya. Mm -mm. Begitu ya. paling ya. yang harus kita pikirkan adalah ee uh, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa di koridor dulu ya, ya. hmm. itu adalah satu kemampuan hati tentu kemampuan hati yang namanya kemampuan tidak pernah datang sendiri dia harus diupayakan jadi memang yang harus kita upayakan sekarang adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan hati sehingga kemampuan hati inilah yang membuat kita bisa istiqomah di jalannya hmm kemampuan hatilah hati. yang bisa iya. membuat kita bisa beristiqomah berada di koridor Allah. Oh. Dengan begitu baru dasar bisa kita bisa diam hmm. tetap hmm. Ada upayanya. Harus dong. Iya. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. Harus dong. ya dong. Harus dong. itu ya Mbak dong. Si Harus itu ya. dong. Harus dong. Mm -hmm. Ya, ya, ya, <laughs> Aduh, ya, ya senang sih. Alhamdulillah. alhamdulillah ya, ya, ya, ya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat ya, ya, penting banget ini, Ketamu. ya, Ketamu. ya, karena ya, ya, ya, ya, ya, yang ya, ya, ya, ya, dan. ya, ya, ya, ya, SOPnya awal. Ya, betul, karena kan kalau baca-baca dari mau kita mau baca dari artikel agama kan banyak sekali kan mengenai ya. tobat ini. Tapi kan ternyata tidak cukup hanya dengan sholat tobat itu, tapi terus kita tidak kembali ke koridornya. <tuk> ke. Kalau sholat tobat hmm. anak SD juga bisa ya? Iya, ya, kan? iya menganyi. Kita dulu hmm, ya. itu, dia. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> itu dia makanya nggak mau lagi. Jangan ya, melakukan apa yang sudah ya, itu kita itu lakukan sesuai aturan kita kemarin itu ada SOP-nya ya. SOP betul, bagaimana soulmate jadi <laughs> semoga kamu seperti mimpi dan sini jadi semangat, ya. semangat mm -hmm. dengan wawasan yang dibagikan oleh Mbak Inka mengenai dosa-dosa yang segunung dari masa-masa lalu kita itu bukan mm -hmm. gak mungkin ya sin ternyata untuk tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala asalkan menjalankan yes. sesuai aturan SOP-nya mm -hmm tobat, ternyata bukan hanya tobat astagfirullahaladzim, bukan hanya, hanya kita melakukan secara mudat aja, tapi bukan kita, hanya berubah sesaat, bukan, tapi bagaimana kita <tutup> hijrah total, total, total, total. Mm. Secara, secara kafah, kafah. isi Al-Quran Alquran dijalankan di secara istiqomah, ya, istiqomah buat kita Jangan lupa soulmate, mm -hmm. Mea ada di youtube channel kita, ada di spotify, mm -hmm. ada di ada di instagram, ada di facebook, ada di tiktok Ikutin semua, Mea <laughs> Jangan lupa kita juga yes. menunggu loh saran ya, dari ya, kalian, saran, kalian untuk mengulang-ulangnya oh, oh iya Episodenya bisa episode ditonton ya. berulang-ulang berulang Dan aku janji ya, kamu kalian tonton yang berulang berulang-ulang makin, oh gitu, oh gitu, ya, oh gitu Menonton hal-hal baru yang sebelumnya <laughs> <kita> gak ditemuin <laughs> Karena itu kita Iya, itu kita nonton nah, ya. berulang-ulang baru, oh <laughs> gitu Banyak Ketika Banyak udah, saudara. oh itu tuh rasanya pengen, aku ya. Takut kan gitu ya. Baiklah, somit Kita pamit mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam